Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kita welcome back maning di channel ini Masih bersama saya, Samudi Repsol Baskoro Ahmad Bro Samudi Repsol Baskoro Ahmad Bro By the way, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu Ngasih saya kritik dan saran dan lain sebagainya Mudah-mudahan kritik dan saran tersebut Membantu mengevaluasi saya untuk menjadi lebih baik lagi bro Kali ini saya mau memainkan game Mau memainkan game WWH ya teman-teman War Heroes, uh, saya baru mencapai level 16, tapi untuk mencapai level ke-17 itu masih sangat jauh, Bro. Eh uh, buat teman-teman yang udah join nama saya di apa namanya? di game WWH ini saya ngucapin terima kasih banyak dan yang udah selalu yang udah selalu komentar di kolom eh uh, kolom lagi kan, saya salah ngomong, Bro. Kecepet-kecetit, man <laughs> Oke, okay, Bro. Saya kali ini lanjutin lagi di level 16 di game World War Heroes. World War Heroes penyebutannya gimana, bro? Yang fase World War Heroes atau gimana, bro? Saya kalau ngomong bahasa Inggris tuh apa ilatnya kecerit, men? Tahu kecerit nggak? Uh, tahu ilat enggak? Ilat itu lidah. Hah, waduh, bro. Saya mau coba perlengkapan yang ada medisnya, bro. Oke. Okay. Wah ini goceng. Gak ada bro, gak duit. Goceng. Ini sama vibe. Oh, ih nyamuk ini. Ih nyamuk ini bro. Bro. Kita lanjut. Perang. ya gak? Perang kita main. Oke okay, saya di level 16. Ini gak tahu uh, di pencarian permainan acak di trafficnya grafiknya seperti apa saya kurang tahu tepatnya seperti apa atau kam kamertown, ini baru pertama kali bro saya pertama kali di kamertown ini bro untuk pertempuran jarak dekat gunakan softgun, shotgun shotgun, tempatkan susah saya meniklalkan kerusakan besar pada musuh tapi saya nggak punya shotgun men nggak punya saya men oh ini oh ini kelompokan ya bro atau sendiri-sendiri Oh saya udah disini, di sini ding di kamertron ini bro. Gak nyampe lo bro. Gak nyak Astovirlov. Set perlong pengapaan? Medis. Lo kuhabis semua men punya saya men. Perasaan saya kemarin punya medis. Siapa sih? resek bener. Gua enggak punya. Gak nyampe bro. Serius bro gak nyampe bro, ini siapa bawa tank bro? It, gak nyampe bro, tahu-tahu saya mati, gak tahu bertembak dari mana ternyata tank ini bro, tank, tank, tank, tank men, tank tempur tank tiga lima. Oke saya membawa tank men. Ini tank atau dokar? Oh, dokar, Bro. Oh, ini teman saya. tapi ah, dari sini ada yang nembak. <tutukoutez> nah ini teman saya ngapain nyebak saya, Bro? Teman saya bukan. Oh, ya itu teman-teman saya, Bro. Loh, uh ini nih ini siapa yang bawa ini bro yang bawa tank ini bro saya gak punya granat rek saya gak punya granat rek anjay anjay Woi woi. apaan sih ini bro wah teman saya gak mau nunggu gua cari gua cari siapa nyubir tank itu tadi bro gua harus lari bro ini kalau ada tank buset dah Stovitohal oh Adim, ah, gua nyari tank, bodo amat, gua cari tank. Kepalanya men, oh men, sama-sama mati sih. Wuih, wuih, wuih, bro anjay, anjay, anjay men, anjay men, anjay men, ngeri men, ngeri men, ngeri men, ngeri men. Wow, ada aduk men. Siapa jemur handuk di sini, bro? Dia bawa tang men, pakai tank dia men. Oh no no no, puset no. gue nggak punya granat, bro. Mari, bro, dia bawa bawa tank. Aspro, jangan kesana, bro. Ntar situ mati. Coba lihat deh.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 Kuana, kuana, kuana, kuana, kuana, kuana, kuana, kuana, kuana, Ayo, bro, hai kemenangan, gak tau saya diurutan ke berapa, Repsol. ini bro, arsman, ahar, semin, oh ini, ini bacanya pemain terbaik, bro, dia. <laughs> bro masih jauh saya baru 457 untuk, untuk mencapai level 17 saya masih kurang banyak bro